Assalamualaikum teman teman Hari ini Abang Ravka Sama bunda dan ayah juga adik Mau kasih makan rusak Nah Ini makanan yang disarankan Ketelah dan bortel Dimakan Terima kasih ayah Tuh senangnya Nah Rusa itu jenis hewan Pemakan tumbuhan Rumput teki Rumput gajah Rantoro Daun Buah ketapang Wortel Ketela Sawi Pisang Dan masih banyak lagi Itu Hewan bertanduk, rusa jantan tanduknya bercabang dan panjang, rusa betina tanduknya pendek. Rusa yang ada di sini didatangkan dari Palembang dan Bogor. dia kasih makan rusak yuk Jangan ditarik tapi ya kalau rusanya udah makan. Nah. Yang betul lah lebih deket Abang yang serius ngasih makannya. Tuh, mau kan rusanya? Ayo eh, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Iya, rusanya lagi Abang kasih pepaya. rasanya kasihnya, ayo kasih lagi, kasih lagi, Nah, kasih pelan-pelan. Tuh kan berani rusanya. Nah, kasih lagi, kasih lagi. Tuh, tuh pintar. Aria juga kasih makan rusak, jangan lari ya deh. teman-teman. Eh adik, adik, kasih lagi. Oh ini iya, dikasih ini Ini, ini Adik abang Tuh Risa, ayo, yee, makasih, yee. Nah kasih Oh Risa ini nah, mapam, nah, dia. Wow, nah, rusanya lapar. Nah, lapar kan rusanya.